Ini turun harga gue obrol ah, oh. Barang kali lu mau orang lu orang mau 75 gua, udah lu, oh. lu, lu. Menir, buka menir Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala wa din, wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Robis Amri, Walul Alhamdulillah di sore kali ini kita berjumpa lagi ya Bang Dedi. Betul. E, masih diberikan kesehatan, betul sehat Islam, sehat iman ya dan jasmani maupun rohani. Nah jasmani maupun rohani. Oke Bang Dedi mau ditambahkan sore kali ini? Kita ada beberapa unit yang akan kita roasting ya semoga mobil-mobil ini bisa menjadi bahan pertimbangan rekomendasi maupun referensi buat saudara semua yang mau beli mobil kita oke dan next. sebelumnya kita ha? ada tangan tamu loh. siapa itu tamu-tamu apa ya tamu artis atau apa nih artis sih sebenarnya apa gue hmm. <laughs> siapa itu Bang jadi silahkan perkenalkan ya siapa ini abangku perkenalkan Denny Boy nama lengkapnya siapa Denny anak langit Uuuuh Anak langit lu. <laughs> ya ini kita kedatangan tamu Bang Denny ya uh, Dari anak langit Dari anak langit Langit ketujuh apa langit kedua Langit ke... Merlapis-lapis kayaknya <laughs> Dan Bang Denny ini juga malang melintang di dunia otomotif Betul nih, Baru ya. eksis di Youtube bareng kita Nah ya, Oke Bang Dedi, ini Apa nih yang harus kita sonding ah. Buat agan-agan pecinta atau pencari mobil saya berkualitas betul kita ada mobil yang insya allah bagus banget mobilnya tahun muda tuh tahun muda katanya tuh harganya pun tapi bukan daun muda kan bukan muda muda <laughs> tahun muda nah, itu muda <laughs> <laughs> ya mobilnya bagus banget muda banget harganya murah banget ah, oke okay. ini mobil apa nih bang denny nih ini Mor mobilnya mobil Mobilio Mobilio Tipe E yang special edition Oh special edition Betul Tahun ah, berapa nih? 2019 2019 Bertransmisi Matic ya Automatic Automatic SCVT. Nah SCVT dan ini Platnya ini plat daerah kayaknya di Plat, plat kan? Bandung Deket lah Bandung mah oh, iya. terlalu jauh Kita sebelum Dua jam nyampe ah, Kata sekarang. Bang ini dua jam nyampe Nah untuk uh, Harganya nih Bisa cash atau kredit Bisa bisa. Harga untuk kredit, harga cash, cash 160 juta. Oh, 160 juta. Murah banget ya ini ya. Betul. Kalian bisa cek di manapun juga 160 juta kita jual cash bukan harga kredit. Bukan harga kredit. Bukan Jadi harga kredit. only cash ini. Only cash. Oh. Kalau mau kreditnya tinggal hitung aja. tuh mau DP lu berapa? Ya. DP 20, 30, 40. Tinggal kita simulasiin Betul Dan ini harganya masih bisa nego Masih, bi 160 masih bisa nego? Nego nego sehalus, sehalus sutra Oh, nah. kejangkau Bang ya? <seldur> yeah. <tuh> iya nah. Kata Bang Denny, kejangkau nah, itu. Kejangkau Kejangkau <sis> <tuh>. Nah, mobil ini Kilometernya tiga ribu KTP NMP KTP NMP dan itu servis record Betul, juga ya Kebetulan KTP-nya, yang usernya teman baik saya. Oh. Insya Allah kalau saudara-saudara mau pakai KTP-nya pinjem, saya siap bantu untuk perpanjang. Jadi no problem walaupun plat deh. Betul. Nah, jadi nah. Mobilio SCPT tahun 2019 ini yang udah all new ya. Bertransmisi matic, gitu. Bandung. Ini untuk uh, pajaknya panjang bulan 4 bulan ya, 4. Di, April, mm, April nah ini dibanderol dengan harga 160 juta cash bisa nego betul, tidak ada dandan tidak mobil ada dandan tinggal pakai, kaki-kaki enak, transmisi enak tidak ada masalah tidak ada masalah, jadi tinggal pakai lah ya betul. tinggal poles sajalah lah ya tinggal poles nah untuk uh, selanjutnya nih, Bang Denny mau Bang Denny ada use, uh, unit, unit mobil yang uh -huh. mungkin kalian nanti-nantikan mobilnya memang bagus oh mobil apa tuh? antik Nah, ayo nah. bang, bang Denny, silakan. Apa tuh? Perkenalkan bang Dini? mobil Anda. Tuh. Ayo kita ke depan. <laughs> apa nih? kayak mobil-mobil SUV nih bang. Coba Dini. kalian. XL tipe XT. Oh. Tahun 2009 2009 sembilan. Dua Masih hangat. Oh, masih hangat. Mobil tinggal pakai saja. Tuh so, saudara jangan salah tanggap ya. Ini yang kali T loh. Hmm. Yang kali T. Tuh Nah, kalite jadi XT yang paling Tipe tertinggi. tertinggi. Tipe tertinggi. Nah, kalau untuk harganya berapa sih Bang Den ini? Jual nggak mahal-mahal ini, Bang. Berapa tuh? 112, masih bisa nego. Masih bisa nego ya? 112. Negonya nego barbar apa <laughs> nego santuy? <ini>? Nah, <laughs> ini, uh, ini... Uh, Nissan nih pecinta semi touring ya, Bang Denia ya. Yeah. Uh, SUV. SUP. Hmm. Jadi ini Nissan uh, X-Trail uh, tipenya XT. Iya. Yeah. Bertransmisi Matic 2009 warna Silver ini dibanderol dengan harga 112 masih bisa nego Pajaknya di bulan, bulan Maret. Ah untuk pajak bulan Maret tuh bulan 3 Bulan 3, Ya masih empat. platnya plat Tangerang Kota. Tangerang. Bukan bukan. Eh Tangerang, Tangerang kota. ini ya uh, Tangerang Selatan. Selatan. Oh, sorry sorry Tangerang Selatan. Ya Tangerang sobat Selatan. Untuk oh, kalau harga kredit lu udah ada gambar enggak bang kira-kira bang mobil lu bang ini bisa DP minim sebetulnya bisikin hmm. aja tetang diri aja. silahkan untuk DP nya Bang nah. gini aja kalau ini kan mobil lu kita orang siap bantu sebutin nomor telepon lu barangkali ada konsumen yang tertarik bisa langsung bypass ke lu betul nah. waduh nomor telepon lu berapa? di 0812 8067 1297 nah oh. ya saudara ya Sebutin, tidak ada kata ulangan loh <laughs> <laughs> Kalau mau ulangan, langsung ke Bandir atau ke saya. Iya, betul. <laughs> ada komisi. <laughs> jadi kalau cash di dengan 112 juta nego, betul. itu paket DP, DP minimum Itu langsung direct ke Bang Denny ya. Betul. Ya, yang betul. punya mobil. Ini yang punya mobil tampan nih. Rambutnya... Uh, kelamaan main di sawah, bang. Bang. Oh, kelamaan main di sawah. Jadi kayak... <laughs> Dan ini mobil tinggal pakai aja. Tinggal pakai apa, Aki baru diganti. Tuh kaki-kaki juga, bannya juga. Bagalannya bersih, wangi. Betul. No betul. smoking. Betul. No smoking, smoking masih full kaleng. Betul. Ke nah, betul. betul. Jadi apalagi eh, nunggu apalagi uh, mobil x ini katanya kata yang punya tinggal pakai. Nah. Ya. Nah. Gitu. Tinggal gaspol. Tinggal gaspol. Gas, Paul. Nah ada ada ada satu unit lagi nih yang apa ya. tuh? Mungkin yang di sebelah merah-merah oh, ya, <laughs> kayak ini, ini turun harga gue obrol, ah, barangkali oh. lu mau orang lu orang mau 75 gue udah Wah, oh. Ayla X manual 2015. <laughs> bertransmisi manual ya. Betul. Ya ini katanya ta tadinya sih pertama vlog itu 83 apa ya? Iya betul. Nah sekarang udah 75 nih tinggal bungkus. Betul. Di 75 tapi nggak nego lagi. Udah ya? udah nego, nah, <laughs> udah enggak nego. <laughs> udah nih. <laughs> <laughs> neto tadi <laughs> udah seleher. Tapi mobilnya aman ya? Aman, aman. Mobil yang tadi kita vlog-vlogin nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir. Nah betul. Nah untuk kilometer berapa sih bang Didi? Kilometer estimasi saya di empat 69. Oh enam ya? sembilan, oh, ongoing? Ongoing, ongoing, Ong ongoing tuh uh, yeah. kilometer ya 60 69.000 Nah kalau, kalau untuk paket kreditnya? DP an gitu, ceban. DP Ceban bisa? DP Ceban angsuran 2,1-an kali 48 48 1,8 kali 60 Tuh, jadi DP Ceban angsuran hmm. 2,1-an Betul Kali 48 Bulannya Bang Nidia DP Ceban Oke, okay. mungkin tadi ada Mobilio Xtrail sama Ayla x Betul. 2015 Betul Yang kita tampilkan tadi ya Nah kita juga ada tuh Nir Apa e family Nir x 2009. Oh iya penghuni itu. Iya. RW Nir RW. RW setempat. Iya. Nah, ini platnya bagus loh. Report 10. Yupy. Ultraviolet maksudnya. Ultra <laughs> Warna silver. Ayo Bang Dedi sini. Tahun 2000, 2009. Ini yang bekas penyanyi dangdut kayaknya ini. Vita Malang. Vita okay. Malang. Uh, iya. XI -E <laughs> Family. Iya, Vita Malang. Uh lu tau kan jual berapa nih? Jualnya itu kalau nggak salah 85 buka harga, buka harga. masih bisa nego-nego santai ya. lah jangan barbar -bar. ya. ya betul jadi apa Daihatsu uh, seribu tiga yang 1300 tiga XE ya tipe family family The paling komplit paling komplit tapi ada lagi yang lebih komplit sporty ini ini di bawah sporty di bawah sportinya nah gitu. dibanderol dengan harga open price 85 ya 85 ya. Okay. mobil aman nggak bekas banjir nggak bekas nabrak ya. bisa kredit pun bisa siap Nah sudah saudara saudara <coughs> kalau ada yang berminat bisa langsung bebas ke saya ke menir atau ke Bang Deni, atau ke Bang Deni. ya mudah-mudahan kita satu tim yang baik ya yang solid Amin. bisa memberikan rekomendasi boso saudara yang mau Nanya-nanya mobil atau mau jual-jual mobil kita orang siap nampung. Ya betul. Ada mobil kalian yang mau dijual atau mau tukar tambah kita siap melayani online 26 jam ya jam. Dua jam satu kali 26 jam. 26 jam. Oh. <laughs> jam. Iya. Oke okay, iya. itulah tadi ya. Betul. Kita tutup atau mau lanjut ini? Bang Denny barangkali mau dilanjut ya, cukup, mau kopro-kopro dulu cukup barangkali ya. mau gulig gulikan dulu nggak? Nah. <laughs> <laughs> Oke okay, ya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maklum dan mohon dimaklumi. benar penutup lagi nih. Ya, uh, itulah tadi kita sounding sudah unit-unit yang ready di kita. Betul. Ya, ada Bang Denny juga punya unit, ada uh, Bang Dedi juga yang punya unit. Ya, jadi Betul. jangan lupa like and subscribe. Kita share channelnya Derosa Otomotif atau Menir Otomotif. Betul. Ya, agar channel kita makin mengudara. Saya ya, doakan yang subscribe semoga rezekinya bertambah, ya, umurnya ya. dipanjangin, ya, dijauhkan dari musibah. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya, ya, Denny ya, juga, ya. Bang Denny juga, Bang Deni juga nanti ada channelnya Ada channelnya. Nanti kita namanya Herlambang Channel. Bu. Iya, <tik> Herlambang Channel. Oke. Iya, <tik> <Okay. Betul, tamu. tik> <tik> ya, nanti menyusul nanti. Oke, okay, dari kita bertiga ya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup obrolan topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.